Hai guys, welcome back to our channel. Caca Enjoy Valley, well and nice to meet you all in the virtual. Sebelum aku lanjut di videonya, aku mau sharing dulu ke teman-teman produk terbaru Scarlett yang sudah rilis dan sudah bisa diorder di e-commerce. Khusus buat kulit wajah yang berminyak dan cepat berjerawat seperti kulit aku. Kincare ini recommended banget dan bisa menjadi solusi dari permasalahan kulit wajah yang berjerawat. Ini dia. Acne Facial Wash Scarlet by Felicia Angelista. Facial wash ini favorite aku banget karena teksturnya itu gentle di kulit wajah. Bisa membantu untuk membersihkan kulit wajah dari kotoran yang menyumbat pori-pori dan melawan bakteri yang menyebabkan jerawat. Acne Facial Wash ini juga mencerahkan noda hitam dan menjaga kelembapan kulit serta menangani kulit wajah yang meradang. Sudah mengandung vitamin C yang membantu untuk meratakan warna kulit dan mempercepat penyembuhan luka. Di jurus Mary yang membantu untuk menyejukkan kulit yang terkena iritasi, ada juga Jeju Aloe Vera yang mengurangi inflamasi akibat berjerawat. Supaya acne facial wash Scarlet ini bisa bekerja secara maksimal, kalian harus memakai serangkaian acne series, mulai dari facial wash, toner, serum, dan juga cream day and night. Nah, buat kalian yang mau nyobain acne series Scarlet ini, bisa langsung order di Shopee Mall Scarlet Whitening. Atau di Shopee Scarlet underscore Whitney, dan bisa juga order langsung di WhatsApp Scarlet Whitening yang sudah tercantum di description box di bawah. teman-teman sudah tahu, kami kuliah di Bali mengambil jurusan pariwisata berhubung banyak banget yang request untuk kami sharing tips and tricks seputar hospitality dan juga magang di dunia pariwisata dan di video kali ini aku bakal share Tujuh hal yang harus kamu persiapkan sebelum menjadi mahasiswa pariwisata Kami harap ini bisa membantu dan juga memberikan insight kepada teman-teman Khususnya calon mahasiswa baru yang sedang mencari informasi seputar perkuliahan di jurusan pariwisata Ada yang bilang kuliah di jurusan pariwisata itu gampang dan banget Karena jalan-jalan terus sama jurusan-jurusan lain itu katanya Wait, wait, wait Sebelum teman-teman mengambil -teman kesimpulan yang ambigu, aku mau share kata teman, -teman di jurusan pariwisata itu kita belajarnya apa aja dan mata kuliahnya itu apa aja. Karena kalau kita ngobrolin pariwisata itu luas banget. Di kampus aku sendiri aja jurusan pariwisata ada tiga prodi perhotelan, usaha perjalanan wisata dan manajemen bisnis pariwisata Secara spesifik, ini beda banget, tapi secara general itu rada-rada mirip dikit kan Kalau di kampus-kampus lain, itu lebih banyak lagi. Ada yang sarjana kepariwisataan, sarjana hospitality pariwisata, ada magister kajian pariwisata, ada juga studi destinasi wisata, dan banyak lagi prodi-prodi yang ada di jurusan pariwisata So, buat teman-teman yang berpikir Kuliah di jurusan pariwisata itu Kerjaannya jalan-jalan terus Traveling terus, meskipun Pariwisata itu connected banget sama Yang namanya traveling, jalan-jalan Wisata gitu kan, tapi Kuliahnya enggak setiap hari happy-happy Terus, jalan-jalan terus sat, sat sat sat terus jadi sarjana Ya kan, enggak gitu juga guys Kita langsung saja ke poin Dari pembahasan kita, tujuh hal Yang harus kalian persiapkan jika ingin jadi, mahasiswa pariwisata yang pertama, lati mental ini poin yang penting banget. Kenapa? Karena kita itu ranahnya hospitality atau geramah tambahan. Service itu jadi prioritas utama kita. Pokoknya, all the best for the guests di industri hospitality itu kita harus memberikan service yang terbaik kepada tamu. Kalau sudah guest yang komplain itu kita harus siapkan mental kita di marah-marahi sama guest di marah-marahi juga sama manager, manager FB. Pokoknya harus siapkan mental kita untuk bisa menerima kalau ada tamu komplain dan kita dimarahi. Karena nggak bisa kita hindarin kalau udah di lapangan kita bakal sering banget ketemu tamu yang komplain dan komplain-komplain tamu itu bervariasi banget mulai dari hard cancel sampai hal dari penampilan staff aja pun mereka suka komplain jadi buat teman-teman yang mau masuk di jurusan pariwisata harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari untuk mempersiapkan mental supaya nanti ketika sudah masuk di dunia hospitality dan terjun di lapangan nggak kaget gitu ya sama situasi realnya yang ada di sana apalagi nanti kalau udah dikena kompensal tamu dimarahin terkena mental kan agak susah gitu jadi harus mempersiapkan mentalnya secara matang-matang dan juga komitmennya kalau mau masuk di pariwisata dan memang karirnya itu di pariwisata yang kedua latihan fisik di bidang hospitality itu wajib banget untuk good looking mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu harus banget diperhatikan coba deh perhatikan mbak-mbak yang ada di front office sama mas-mas ganteng yang ada di department sales and marketing itu dari ujung rambut sampai ujung kaki penampilannya mereka pasti enak banget dipandang karena biasanya first impression guest itu bakal berdampak pada serangkaian transaksi yang terjadi di hotel kalau dari first impression guest aja kelihatannya sudah cukup baik penampilannya juga bagus Nanti akan berdampak juga ke psikologinya guys Dari penampilannya saja sudah bisa dilihat kalau dia itu bertanggung jawab pada pekerjaan So kalau di pelaksanaannya nanti mungkin ada sedikit yang kurang-kurang Nanti dia itu kayak bisa maklum Sebaliknya, kalau dari first impression tamu aja udah bad sama si gasnya Nanti bisa berdampak juga tuh Kalau si gasnya udah terlanjur bad mood Nanti semua hal yang dikerjakan itu pasti ada saja yang kurang dan akan dikomplikasi sama si makanya penting banget untuk menjaga fisik kita tetap prima. yang ketiga, kemampuan berbahasa, buat teman-teman calon mahasiswa baru yang mau masuk jurusan pariwisata tapi merasa minder karena nggak bisa bahasa Inggris sebenarnya teman-teman di jurusan pariwisata ini sendiri, nggak wajib berbahasa Inggris tapi kalau teman-teman sudah berkomitmen dan mau menjadikan pariwisata sebagai karir teman-teman di masa depan Kemampuan berbahasa Inggris itu harus ditingkatkan Enggak hanya bahasa Inggris aja sih Bahasa-bahasa asing lainnya juga seperti Jepang, Mandarin, Prancis Itu juga perlu untuk dikuasai. Apalagi di negara-negara yang tidak bisa berbahasa Inggris Ini akan sangat membantu dan bakal menjadi nilai plus Buat teman-teman di dunia pekerjaan nanti Yang keempat, mau bekerja saat libur Di bidang industri pariwisata biasanya week And itu menjadi weekdays dan weekdays menjadi weekend jadi saat orang-orang liburan, di disinilah kita akan bekerja sebagai mahasiswa pariwisata bakal mendapat banyak banget panggilan-panggilan kerja dari hotel, villa atau wedding-wedding venue dan biasanya ini akan meningkat di weekend saat kita bekerja sebagai daily worker ini kita akan mendapatkan pengalaman yang real banget di lapangan dan kita bisa melihat langsung behavior tamu ketika menghadiri suatu acara-acara tertentu Yang kelima, siap bekerja secara profesional Sebagai mahasiswa pariwisata, kita harus siap untuk bekerja secara profesional karena ketika kita mengikuti casual atau daily worker guest akan melihat kita sebagai staf di tempat tersebut Jadi ketika terjadinya masalah atau ada tamu yang komplain kita akan menerima konsekuensi yang sama yang keenam, tingkatkan skill komunikasi karena kita akan lebih banyak untuk ngobrol dengan orang-orang baru bahkan orang-orang dari seluruh negara yang ada di dunia ini makanya skill komunikasi kita juga harus selalu ditingkatkan karena setiap harinya kita akan bertemu dengan orang-orang dari negara-negara yang berbeda, kebiasaan-kebiasaan yang berbeda dan juga cara komunikasi yang berbeda, jadi supaya bisa berinteraksi dan juga membangun networking yang lebih luas kita harus belajar bagaimana cara untuk berkomunikasi dengan orang-orang baru dan juga meningkatkan skill komunikasi kita dan yang ketujuh be kind to everyone di industri pariwisata orang-orangnya itu gak boleh cuek-cuek banget Ini sudah akan menjadi kewajiban mahasiswa pariwisata ketika bertemu dengan orang-orang baru Coba kalian perhatikan orang-orang yang berkarir di dunia hospitality Ketika mereka bertemu dengan orang baru Mereka akan lebih luas dan juga cepat berbaloi Langsung menyapa dan memberi salam kepada orang yang mereka baru kenal Kita akan banyak sekali bertemu dengan orang-orang baru Belajar bahasa yang baru Belajar kebiasaan-kebiasaan yang baru Dan juga akan mendapatkan dapat ilmu pengetahuan yang sangat banyak dari orang-orang yang berbeda dan ketika kita mau berkarir di bidang hospitality ini kita tidak boleh sombong dan harus tetap rendah <tik> mahasiswa pariwisata pun sama dengan mahasiswa-mahasiswa lain yang berkuliah di jurusan berbeda Nah buat teman-teman yang berpikir masuk di jurusan pariwisata itu langsung hilang dari dunia matematika tapi kenyataannya kita bakal say nice to see you again kepada matematika ini karena di pariwisata sendiri kita akan belajar menghitung angka seperti menghitung jumlah kunjungan wisatawan pada suatu objek wisata mulai dari geografinya, demografinya sampai ke psikografinya juga guys. Terus yang kedua kita juga belajar tourism behavior. Di mata kuliah ini itu mirip-mirip dengan psikologi. Kita akan belajar perilaku wisatawan sama kayak kita belajar psikologi, tapi tidak seperti psikologi murni terus yang ketiga, kita juga belajar ekonomi pariwisata, jadi yang menghindar ekonomi dan mau masuk pariwisata, di jurusan pariwisata pun kita juga ada mata kuliah ekonomi pariwisata terus ada juga mata kuliah tourism law, yang membahas tentang hukum-hukum atau peraturan-peraturan di suatu objek wisata atau restoran, atau hotel, atau villa, terus ada juga mata kuliah manajemennya, nah yang ini based on story banget, karena aku sendiri ngambil prodi manajemen bisnis pariwisata, jadi kalau mau dibilang 100% nya perhotelan itu kayaknya kurang tepat, karena di prodi aku yang manajemen bisnis lebih banyak ngebahas tentang manajemennya dan juga bisnis pariwisatanya terus ada juga mata kuliah tourism philosophy, tourism philosophy ini juga akan membahas tentang filosofi-filosofi di bidang pariwisata, ada juga geografi api pariwisata, terus tuh pariwisata kebudayaan, dan yang paling nggak bisa lepas di jurusan pariwisata ini bahasa, jadi mahasiswa pariwisata itu nggak jauh beda juga sama mahasiswa di jurusan bahasa, karena di pariwisata pun kita bakal belajar banyak banget bahasa-bahasa asing seperti bahasa Inggris Jepang, Mandarin, Fransis dan banyak lagi yang tujuannya supaya kita bisa ngobrol sama wisatawan-wisatawan mancanegara, tapi memang kuliah di pariwisata itu bonusnya itu jalan-jalan gitu bisa traveling, karena kalau kita nggak traveling itu kita belum bisa disebut mahasiswa pariwisata. Oke okay guys, sekian saja video kali ini dan semoga ini bisa membantu teman-teman untuk mempersiapkan diri lebih matang lagi jika ingin masuk di jurusan pariwisata. Thank you so much for watching and God bless. Bye-bye!